Oh, oh, oh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih uh, kepada Pak Udi, selaku Kepala Asyarakat Sampoja Di mana uh, saya ada sedikit keperluan dalam rangka uh, kegiatan atau tugas di program uh, pendidikan guru penggerak yang saya jalani di mana di sini saya akan membuat uh, atau mengadakan satu sesi tanya jawab atau wawancara kepada Bapak terkait pengambilan keputusan. Baik, mungkin uh, langsung saja yang saya ingin tanyakan mungkin pertama kali Pak. Selama ini kira-kira uh, bagaimana cara Bapak untuk bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin bisa jadi dilema, mungkin di sekolah, dalam atau di Baik, terima kasih sebelumnya. Uh, Memang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan etika di temuran ini mungkin agak gampang susah. Tapi melalui rapat-rapat internal mungkin yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama stakeholder mungkin dari situ kita bisa mengetahui kira-kira mungkin ada suatu permasalahan kasus yang perlu kita selesaikan secara damai supaya tidak menimbulkan bentrok yang cukup berkepanjangan Kemudian selama ini kira-kira bagaimana nih cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan semisal Pak ya, semisal ada kasus di mana ada dua kepentingan yang secara logis itu sama-sama benar atau sama-sama punya nilai kebajikan, tapi Bapak Putih harus memutuskan untuk memilih salah satu di diantara Ya tentunya eh, dalam mengambil keputusan ada beberapa masukan yang harus kita pertimbangkan Dari masukan beberapa rekan-rekan, masukan dari beberapa eh, mungkin eh, atasan di yayasan Kemudian rekan-rekan sejawat, kemudian dari beberapa guru dari pertimbangan-pertimbangan itulah eh, kita bisa eh, berfungsi kemudian eh, dijadikan suatu bahan. Dengan suatu bahan, masukan dari mereka, kemudian eh, kita mengambil keputusan dengan mempertimbangkan sisi maslahat dan eh, buruknya. Apabila keputusan itu bisa saja keliru, saya itu. Kemudian, eh, langkah-langkahnya mungkin Pak, atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak dilakukan, mungkin dari awal pada saat kasus? Ya, kita memanggil pihak-pihak yang terkait, yang memang berselisih, itu kita menanyakan, tetapi bukan dari satu sumber saja, tetapi dari eh, dua sumber yang ada perselisihan. Jadi kita menanyakan, apa yang menjadi titik awal dari masalah tersebut apabila kita bisa selesaikan secara damai, secara kekeluargaan atau tidak tapi eh, tentunya ya pasti selama ini di setiap lembaga pendidikan pasti mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut kemudian ya, Pak kira-kira hal apa aja nih yang selama ini mungkin eh bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan ya mungkin untuk kasus-kasus yang terkait dilema etika, pak. yang tentunya memang dalam mengambil keputusan ada uh, baik dan ada mungkin uh, merasa buruk atau terpaksa menerima keputusan itu, hmm. tapi pada intinya uh, semua keputusan yang diambil oleh para pimpinan tentunya semuanya untuk kemaslahatan banyak orang sudah dipertimbangkan baik dan buruknya kemudian memang segala sesuatunya keputusan itu pasti ada saja yang tidak puas tetapi kita yakin dan percaya mungkin ke depan keputusan itu juga bisa menjadikan apa momentum buat seluruh warga sekolah bahwa apa yang kita putuskan itu memang untuk kebaikan orang banyak. Kemudian uh, mungkin apakah bapak apa, mungkin punya tata kala atau jadwal tertentu misal sebuah penyelesaian kasus di mana mungkin biasanya ada ada kasus-kasus yang mungkin pada saat itu bisa diselesaikan di tempat atau perlu uh, perlu jadwal tersendiri mungkin atau prosedur sendiri untuk menjalankannya. Ya kalau jadwal mungkin tergantung dari eh, titik awal masalahnya dulu. Oh, ya. Kalau masalahnya, kemudian kalaupun memang harus dibahas di forum, di rapat, ya kan, eh, yang kira-kira tidak mengandung unsur privasi dari yang bersangkutan, hmm. mungkin kita bahas tapi Tetapi kalau memang harus cukup hanya uh, dua pihak kemudian kita sebagai mediator ya ya cukup di kedua pihak saja kita menyelesaikan kemudian kita sebagai mungkin sebagai mediator memfasilitasi supaya perselisihan kemudian kasus-kasus yang yang selama ini ada itu bisa uh, selesai dengan baik, selesai dengan cepat Supaya kita bisa konsen untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak, dan jadwalnya uh, juga uh, fleksibel, fleksibel ya. iya. Kemudian, ada nggak, Pak, kira-kira orang atau kelompok orang, atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mungkin bisa? Mungkin juga berapa, uh, berintegrasi, atau memiliki uh, hal mungkin yang bisa membantu Bapak, mungkin selama ini dalam bulan pastinya mungkin pastinya ada ada kemudian uh, dari individu kemudian dari mungkin dari faktor kondisi dan keadaan di lingkungan kita kemudian dari orang perorangan pasti kita uh, minta masukan dari teman-teman kira-kira kalau uh, mengalami permasalahan seperti ini kira-kira apa yang akan kita lakukan lebih bagusnya supaya Uh, apa, tidak ada uh, bentrok yang lebih Berpanjangan lagi. Jadi, kasusnya misalnya nih, satu kasus dia ya harus selesai. Satu ini mungkin suatu hari besok lusa, dan kapan itu bisa saja. Kasus ini akan terus ada, uh, akan, akan terus ada karena memang ya, namanya menjalani dan pasti di suatu tempat di semua tempat juga pasti seperti itu karena Masa, kita ya, ini uh, jalannya dinamis Memang. tidak statis jadi jadi dinamis terus berjalan terus berjalan selesai permasalahan satu pasti akan muncul masalah-masalah yang lain Nah, tergantung bagaimana uh, cara kita menyelesaikan itu uh, yang seperti dan ditanyakan tadi ya pasti ada faktor untuk bisa uh, apa namanya kita diberikan masukan sebagai pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, mungkin uh, ya sepertinya mungkin itu saja sebetulnya yang ingin saya tanyakan. Jadi dari apa yang sudah Pak Budi sampaikan di sini juga uh, saya dapat pembelajaran dari Pak. Ternyata apa yang Pak Budi sampaikan, apa yang sudah Pak Budi alami itu sebetulnya juga baru-baru uh, ini juga jadi satu concern studi dari kerja buat saya di mana di sini saya juga belajar tentang cara-cara pengambilan keputusan yang bijak itu dengan beberapa prinsip-prinsip, beberapa paradigma, apalagi yang terkait dengan dilema etika. Memang kadang pasti ada minusnya, pasti ada plusnya juga. Ya, Cuma ya. ada kesamaan di sini, Pak, mungkin dari apa ya persepsi yang saya pelajari bahwa paradigma saya pelajari bahwa keputusan itu seyogianya untuk kepentingan orang banyak. Nah, dan ini uh, kita jadi satu sepaham nih Pak, meskipun saya baru mempelajari dan ternyata memang uh, dari pihak bapak pun sebetulnya selama ini juga sudah terap, ya, sudah menerapkannya sebetulnya. Uh, ya mungkin uh, dari saya itu saja dulu Pak. Baik, Terima baik. kasih baik, banyak sama -sama. atas ya. waktunya dan semoga nanti ke depan uh, bisa kembali berkomunikasi seperti ini. Baik, ya. Dan akhir kata, wali uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi dulu Pak ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Pak Jafar sudah bersedia untuk bertemu dengan saya dalam sesi wawancara. Dimana wawancara ini uh, diperuntukkan untuk tugas saya dalam program pendidikan guru luhur. Di mana dari wawancara ini uh, sekedar ingin berbagi cerita atau berbagi pengalaman terkait pengambilan keputusan kita selaku pimpinan pengurus sekolah. Jadi mungkin untuk yang pertama yang mau saya tanyakan, kira-kira selama ini bagaimana cara Bapak ya, setidaknya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ya, bisa dikatakan mungkin semacam dilema etika? Biasanya eh, dalam menghadapi kasus, beberapa kasus-kasus yang pernah saya dapatkan, biasanya saya itu eh, melihat di lapangan dengan cara menerjun ke lapangan, dan memang dalam satu minggu itu biasanya saya memang sudah ada jadwal melihat ke lapangan langsung atau bertanya langsung kepada siswa dan itu memang biasa saya lakukan di hampir setiap hari kan saya akan masuk kelas dan bertanya kepada siswa untuk mengidentifikasi kasus tersebut kemudian setelah itu biasanya saya lakukan lagi bertanya kepada wali kelas setelah bertanya kepada kepada wali kelas kemudian saya juga Biasanya bertanya kepada rekan-rekan guru, biasanya ada masalah apa yang biasa terjadi ketika saya tidak ada di sekolahan. Seperti itu, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada ya. seperti itu. Terus kemudian selama ini bagaimana ya, Pak? cara mungkin lebih terdapat kalau saat mengambil keputusan, misalnya, nih, misalnya ada satu kasus di mana di kasus itu ada dua kepentingan yang aslinya itu sama-sama benar, namun harus memilih salah satu apakah indikasinya uh, harus seperti apa apakah demi kepentingan orang banyak atau mana? biasanya kalau ada kasus-kasus seperti itu saya biasanya melihat dulu dari kasusnya apakah kecil atau besar kalau misalnya kasusnya kecil kemudian kira-kira saya perhitungkan bisa diselesaikan antara intern sekolah biasanya saya akan diskusikan dan rapatkan dengan beberapa guru untuk untuk mengambil keputusan berkaitan kasus tersebut. Kemudian apabila kasus itunya kasus tersebut itu besar dan berdampak juga di luar daripada sekolah, biasanya saya akan berkomunikasi dan berdiskusi dengan ketua yayasan dan beserta beberapa uh, pembina yayasan atau pengawas yayasan untuk mengambil keputusan tersebut. Seperti itu biasanya yang saya lakukan. Dan kemudian ini kayaknya terjawab semua ini yang atas. Kemudian ada hal-hal efektif, mungkin eh, yang efektif, yang efisien eh, pada saat pengambilan keputusan. Jika ada dilema, disebut dilema-dilema, pak misalnya ada kasus di mana ada siswa, mungkin siswa ini bisa dibilang dia pandai, cerdas di akademik. Tapi di satu sisi dia memiliki mungkin ada, ada kejadian satu kasus. Nah, satu kasus yang menurut peraturan dia harus dikeluarkan. Apakah bisa kembali ke pertimbangan bahwa wali siswani akademiknya ini kalau misalnya dikuatkan Mungkin dilemanya masa depannya akan menunggu nah, Kira-kira menurut depan gimana cara, cara tempuhnya Biasanya kalau ada kasus yang seperti itu Biasanya saya akan diskusikan dengan wali kelasnya dulu Kemudian saya akan memanggil beberapa guru mata pelajaran dan juga uh, kesiswaannya Kemudian saya juga akan berbicara langsung kepada pihak orang tua untuk mengambil keputusan mengenai anak tersebut, uh, sehingga nanti keputusan tersebut tidak merugikan di kami sebagai pihak sekolah dan juga tidak merugikan juga dari pihak orang tua. Kalau memang ada kasus yang seperti itu. Iya. Ya. Uh, kembali diskusi dengan rekan-rekan di sekolah. Iya ya. betul. Karena, karena ya, ya. kemudian ada kira-kira ya. selama ini ada. Sosok mungkin orang atau faktor-faktor eksternal yang selama ini bisa membantu bapak atau support bapak dalam pendidikan uh, sekolah-sekolah Selain dari rekan-rekan guru uh, Ada pak, ya. alhamdulillah sampai sini masih banyak teman-teman, tokoh-tokoh masyarakat, warga-warga juga yang membantu kami dalam uh, manajemen sekolah terutama memang pihak-pihak yang memang tidak bisa setiap hari ada di sekolah jadi masih banyak teman-teman dan sampai saat ini alhamdulillah komunikasi masih terjalan baik antara kami pihak sekolah dan juga warga beserta orang tua karena untuk mensiasati itu biasanya kami juga biasa komunikasikan via grup karena sekarang kan teknologi sudah canggih jadi komunikasi itu akan terjadi lebih baik dan lebih cepat seperti itu Oke, okay, uh, ini yang aslinya semua pertanyaan saya sudah terjawab dengan jelas oleh Bapak. Jadi saya mau bikin ya, di mana uh, sebetulnya apa yang saya pelajari dalam satu dua minggu kali ini sampai pemimpin pembelajaran, di mana ada kesamaan, Pak, dari apa yang saya pelajari, bahwasanya kalau seorang pemimpin pada saat ingin mengambil keputusan, itu yang diperlukan adalah kolaborasi berbeda diskusi dengan Pak Kansi ya, Jawa dulu ya, sebelum betul. mengambil toko bursa. Betul, betul. Nah, itu itu buat meminimalisir mungkin hmm. uh, pada saat kesalahan yang ngambil bursa. Nah, kalau itu mungkin saya ucapkan terima kasih banyak Pak ya. Nah, ya buat saya salam, juga cukup. Terima ya, kasih banyak atas bantuannya dan uh, semoga tidak tergantung ya. Ya, ya. ya, pamit dulu Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama uh, saya mengucapkan terima kasih dulu untuk ya, bisa sambil untuk mengikuti sesi wawancara bersama saya terkait ya. ini adalah satu program dari pendidikan guru unggul provinsi kalimantan timur mm -hmm. dimana di sini saya ingin menggali informasi terkait hal-hal yang hal-hal terhal-hal -hal, uh, terkait dengan uh, keputusan mengambil keputusan mm -hmm. yang sudah didapatkan uh, kepala sekolah kepala sekolah salah sekolah yeah. jadi, jadi mungkin pertama-tama uh, saya mau menanyakan bagaimana kira-kira selama ini ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah ini baik itu mungkin kasus untuk siswa atau mungkin rekan-rekan sejawat yang mengandung dilema etika. Nah. Bismillahirrahmanirrahim Saya jawab pertanyaannya Saya selama ini Berusaha mengidup Biasanya saya menemukan satu kasus Yang dimana Dalam kasus itu benar-benar Benar-benar Merupakan Apa itu namanya Sebuah kasus yang benar-benar memang Posisinya benar Benar sesuai dengan Benar dan salahnya Kemudian juga kita juga harus memang harus mem memutuskan suatu keputusan itu menurut kebenaran dan kebijakan. Ya. Kemudian cara-cara uh, untuk pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusannya langkah-langkah apa nih, dalam pengambilan keputusan, saya biasanya tidak sendiri, nggak, tidak mengambil suatu keputusan dari satu pihak. Saya berusaha untuk mengumpulkan semua, misalnya contoh, dalam lingkungan kerja kami, seandainya kami mendapati ada sebuah kasus, tertentu seperti kemarin, ada masalah masuk, masuk sekolah, jam hmm. sekitar, ditentukan jam sekian, tapi pada prakteknya masih ada, Keterlambatan dari satu dua guru, jadi kita berusaha untuk bersama-sama mencari solusinya seperti itu, Jadi, kami tidak mengambil langsung, bahkan kami selalu berusaha untuk musyawarah. Berarti uh, hal afektifnya itu tadi musyawarah. Itu iya. Oke, kemudian, kira-kira uh, selama ini ada nggak kasus atau tantangan ibu. Ada satu kasus ya itu tadi yang saya bahas dari awal eh. tadi, bahwa masalah masuk kerja, masuk juga, jam ya. kerja, masuk itu kan kita terkendala dengan guru yang dalam posisi jaraknya jauh, hmm. dengan guru yang posisi memiliki anak yang kecil, hmm. jadi otomatis mereka butuh. Kebijakan tersendiri di antara teman-teman yang lain, supaya kami bisa sama-sama berjalan. Kami juga berusaha untuk meminta kesadaran dari teman-teman pekan kerja bahwa ini ada permasalahan untuk yang memang guru yang memiliki kendala yang memang harus kita berikan kebijakan, tetapi dari, dari yang cerita itu. itu di mana ada dilema antara kemarahan ya. sama rasa kasih hati dulu ya, ya tuh, kebijakan. jadi ada hal di mana saat ibu hmm. mengecualikan peraturan, hmm. karena yeah. ada rasa kebunyai dan yeah. yeah. uh, ada rasa kebunyai tapi mungkin kebunyai tetap perbaikan, yeah. kebaikan dulu yeah. ya hmm. kemudian, pernah nggak ya? atau ibu mungkin punya jadwal atau katakala uh, pada saat di misalnya ada kasus ya? kalau ya. mungkin kan kalau kasus yang kecil-kecil mungkin bisa langsung ya. sesuai ya pandai, betul ya. mungkin ada kasus besar kalau biasanya ibu langsung juga menyelesaikan dengan kemat-kemat atau ibu mencari waktu tertentu menjadwal waktu tertentu hmm. atau siapa-siapa saja yang perlu ibu panggil hmm. buat berbicara ya. biasa kami gini pak, setiap ada suatu kasus kami seandainya pada saat itu kasus kita temukan, kita semuanya ada dalam Ruangan, hadir semua, kita usahakan secepatnya mengambil keputusan. Tapi jika memang belum belum ada teman atau selain yang ada yang hadir saat itu, kita berusaha untuk mengatur jadwal. Kemudian kita seumpama dalam keputusan kami masih belum bisa mengambil keputusan, kami memanggil pihak Yayasan untuk memberikan solusi seperti apa. Terus kira ada nggak orang lain atau pihak luar atau faktor-faktor lain yang selama ini uh, mungkin bisa jadi partai itu atau bisa menjadi modal pada Ya, seperti yayasan atau mungkin ya, ya, ya mungkin lebih ke senior kami yang lebih lama masa kerjanya yang lebih senior dari kami. Kami berusaha untuk minta pendapat beliau seperti apa dalam menghadapi kasus kami. Ya, ini dari semua aspek yang ingin saya tanyakan seperti sudah terjawab ya dengan Ibu. Jadi saya mau merefleksikan atau menanyakan jadi apa yang sudah Ibu sampaikan terkait untuk merefleksikan keputusan seluruh untuk melaksanakan atau menyebabkan kolaborasi atau diskusi dengan peserta ya, ya, okay. di ya, ya, dalam pengambilan keputusan itu berarti juga memang sesuai dengan apa yang saya pelajari, yang saya, ya. saya program yang di sini, jadi disini sini keteguhan itu ditemui ya bahwa memang tidak dipungkiri di lapangan pun sering terjadi dilema-dilema seperti ini dan kadang memang untuk pengambilan keputusan eh, mayoritas sekolah-sekolah tidak mengambil keputusan secara sepihak, yeah, jadi perlu ada diskusi perlu terus ada ada sisi kemanusiaan, jadi yeah. peraturan itu tidak harus berlaku kita. Sesuai, ya yeah, benar sesuai dengan benar salahnya, tapi tetap ada kebijakan nah, dan rasa desa, toleransi. Benar -benar, ya. Yang Mas, penting semuanya saling memahami, bekerja sama, kita jalan sama-sama. Ya, ya, ya, mungkin ya, dari saya itu yeah, saja, itu ya. Yeah. Uh, dan saya Terima kasih Ya, yeah, sama-sama Pak. Dari yeah. Dari yeah. Yeah. Uh, mungkin bisa kita Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh